Goblin adalah makhluk mitologi yang dipercaya oleh masyarakat di beberapa belahan dunia. Istilah Goblin adalah makhluk yang sering terdengar di masyarakat Eropa. Goblin adalah bagian dari cerita rakyat Eropa yang masih eksis hingga saat ini. Goblin berasal dari abad ke-14 dan paling umum di Eropa Barat Laut Skandinavia, Kepulauan Inggris, dan Amerika Serikat. Nama Goblin dikatakan berasal dari ejaan Perancis kuno Goblin. Goblin pertama kali dipopulerkan dalam cerita dari abad pertengahan. Kata goblin juga diyakini berasal dari bahasa Yunani Kobalos yang berarti nakal. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like -nya. Goblin adalah makhluk magis yang muncul dalam cerita rakyat dari beberapa budaya Eropa. Goblin dianggap memiliki berbagai kemampuan, temperamen, dan penampilan yang saling bertentangan tergantung pada cerita dan negara asal. Biasanya goblin digambarkan kecil, aneh, benar-benar jahat, dan serakah, terutama untuk emas dan perhiasan. Goblin cenderung menyebalkan, nakal, tidak kooperatif, dan menjengkelkan. Mereka menikmati bermain lelucon jahat pada manusia atau pri lain dan juga sering menggertak. Hampir secara universal Goblin digambarkan sebagai pembuat onar. Seperti banyak makhluk serupa, mereka memiliki karakteristik roh daripada makhluk yang ada di dunia fisik. Dengan demikian mereka memiliki kesamaan dengan hantu dan juga dengan setan terkait dengan beberapa ajaran dan pengetahuan Kristen. Seorang anak berusia tiga tahun diduga telah diculik oleh goblin dan dibuang ke laguna sebelum dia diselamatkan oleh anjingnya. Insiden itu terjadi di Provinsi Corrientes di timur laut Argentina pada 6 April lalu. Penduduk setempat mengklaim bahwa anak itu diculik oleh makhluk mitos seperti goblin yang populer dalam cerita rakyat setempat dan disebut pombero. Goblin dikatakan pendek, berbulu dan kuat. Hal ini juga sulit untuk dilihat karena Goblin punya kekuatan yang mampu menjadikannya tidak terlihat. Ibu anak itu mengatakan bahwa dia dan tetangganya yakin bahwa Pobero telah menculik putranya. Hal itu lantaran kejadian yang menimpa anaknya bukan pertama kali. Sebenarnya sudah pernah ada bocah laki-laki yang hilang dan ditemukan jauh dari rumah. Saat kejadian anak tersebut berhasil diselamatkan dari Laguna setelah anjingnya mulai menggonggong, dengan keras untuk menarik perhatian orang dewasa yang berada di dekat area tersebut. Hewan itu kemudian terlihat menarik kemeja yang dikenakan oleh bocah berusia 3 tahun itu pada saat kejadian. Setelah itu seorang wanita yang menyadari bahwa anjing itu menggonggong dan membantu menyelamatkan anak itu. Sementara itu korban sebelumnya dikabarkan telah meminta izin untuk keluar bermain. Sang ibu yang mengetahui kepergiannya pergi ke rumah tetangga yang biasa dia kunjungi tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah mencarinya selama sekitar 3 jam dengan penduduk setempat, polisi menerima telepon dari seorang penduduk yang mengatakan bahwa dia telah menemukan bocah itu dan menyelamatkannya dari Laguna. Dia dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan kesehatan dan disarankan untuk mandi air panas. Sementara itu ibunya mengatakan bahwa dia sedang menunggu kedatangan imam untuk melakukan baptisan baru pada putranya. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, tindakan itu mungkin dilakukan untuk merayakan kembalinya sang putra atau untuk melindungi dari upaya penculikan kedua. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.